Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Pitria Kontesa dari 11 IPS 1 Saya akan menjelaskan apa itu Pajak Baik, tentu kita semua telah mendengar apa itu pajak Baik pajak bumi dan bangunan, pajak motor, atau pajak penghasilan telah kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan produk konsumtif yang Anda nikmati ini mengenakan pajak. Memang secara sepintas pajak ini memberatkan masyarakat. Akan tetapi jika Anda mengetahui lebih dalam pajak tersebut, Anda akan berubah pemahaman Anda tentang apa itu pajak. Yaupun jenis-jenis pajak, yang pertama yaitu berdasarkan pihak yang menanggung, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kedua, yaitu berdasarkan lembaga pemungut, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Dan ketiga, yaitu berdasarkan sifatnya, yaitu sifat objektif dan subjektif. Fungsi pajak antara lain yaitu sebagai penjaga stabilitas, alat pengukur, dan redistribusi pendapatan. Dari semua fungsi pajak tersebut, Anda sebagai masyarakat dapat menikmati berbagai macam manfaat pajak tersebut, seperti Subsidi, pangan, subsidi bahan bakar, transportasi umum, fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lainnya Jadi setelah Anda mengetahui lebih dalam apa itu pajak, jenis, fungsi, dan manfaatnya Pahamkah Anda betapa pentingnya pajak ini untuk kita semua? Jadi jangan selalu berpikir bahwa pajak itu memberatkan masyarakat Akan tetapi, pajak tersebut mempunyai prinsip sendirinya, yaitu dari masyarakat untuk masyarakat Sudahkah Anda melakukan kewajiban Anda sebagai wajib pajak? Oke, sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wabilahi popi polidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.